Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Adel 81 vlog uh, Di video kali ini Saya akan melakukan penyemprotan ya. Uh, berhubung Cuaca kemarin hujan panas Jadi menyatakan timunnya lagi penyakit Oke okay, untuk Obat uh, yang saya pakai Kali ini saya menggunakan Mediindo dan ini sprint dan ini kates 18 cc produk ini untuk menghilangkan kutu kutu-kutu yang ada di mentimun karena sangat sensitif ya ke harus disemprot dengan <tuh <tuh ini bahan aktif abamectin untuk tutup tuan ya. Dan untuk ulat kita gunakan metindo untuk menghalau ulat. Ini ada ulatnya ya. Mari kita mengaplikasikan obat tersebut dalam teh. Ini, ini adalah 16 liter. Oke, mari kita lakukan pengapulusan atau pengaplikasian obat tersebut. Nah, untuk penggunaan metindo kita gunakan 2 sendok. Karena saya lihat tadi ada ulatnya, nah berwarna putih. Saya tambahkan sprint untuk memacu pertumbuhan daun dan buah dan bakal bawang supaya tidak rontok. Cukup dua tutup saja, oh, atau tiga cukup tiga karena sudah mulai tinggi pohon. Dan untuk gatas obat apa mektin sangat ini ya kita gunakan satu tutup saja. Oke, kita tutup kembali. Lalu kita tuang air ke dalam tank tutup. Lalu kita tutup kita gojelak-goyelak kita goyang-goyang supaya tercampur di dalam dah ya, mari kita lakukan penyemprot seder Tadi penutupan untuk hari ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat buat kita semua di pengulangan. Sampai jumpa.